Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was wassalamu ala amma Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki Laki-laki ini selama hidupnya ia tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Salat, puasa ataupun yang lainnya. Tidak ada perbuatan ibadah yang ia pernah lakukan. Tapi dia hanya punya satu. Dia punya tauhid. Apa tauhidnya? Yaitu di dalam dirinya ia tanamkan rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Suatu saat Ketika ajalnya hampir tiba, ia berpesan kepada keluarganya agar ketika ia meninggal, mayatnya dibakar sampai menjadi debu dan debunya dibuang ke lautan. Setelah ia meninggal, ia benar-benar dibakar dan debunya dibuang ke lautan. Pada hari dimana semua orang dibangkitkan dan orang-orang dihisap, orang tersebut dipanggil oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala dan ditanyakan, Kenapa engkau menyuruh keluargamu membakar jasadmu dan menyuruh agar debumu dibuang ke lautan? Orang tersebut menjawab, karena aku takut padamu ya Allah. Itulah jawaban orang tersebut. Nah, karena jawaban tersebut, Allah mengampuni orang tersebut dan menjadikan dia termasuk ahli surganya Allah. Subhanallah. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Ia memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Tanpa batasan, baik itu orang yang ahli ibadah ataupun orang tersebut ahli maksiat. Jika Allah menghendaki, maka ia akan menjadi orang yang ahli surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Disab. wassalamualaikum a'lam warahmatullahi wabarakatuh.